Ketika gelap malam mulai menyapa, "Kurbakan tubuh ini pada sekeliter malam yang pekat," dan biarlah angin membawa lelah ini terbang jauh bersama kesunyian. Saat malam, tersenyum pahit menatapku, hanya kebisuan yang menyelimuti kelamnya malam di sini. Kusandarkan seluruh resaku, gundaku Di ruang ini, ku semua rasa sakitku dan gelisahku. Di balik gelapnya malam, kala aku terjaga oleh malam yang kemulai Ku mencoba untuk mencari celah di setiap sudut malam Adakah Sesuatu yang aku dapatkan Kemana Malam yang selama ini Kurindukan Hilangkah Lenyapkah Atau raib terbawa kabut malam Biarkan aku bersandar Di balik auramu Biarlah hanya kau Yang menjadi penabat kegelisahanku Karena hanyalah yang selalu memandangiku dari jauh membelahiku di setiap mimpiku dan menjadi lukisan kisi-kisi hatiku yang rapuh